Jika pergerakan GBPUSD bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.33190 sampai 1.33318, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.32650. Sebaliknya, waspadai jika harga GBP GBP/USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.33